Gang, welcome back to my channel Detetive Slot, Detektiv Slot. Gak Oke langsung saya ke spin cepat 20 kali ya Hari ini gua bawa modal 2 juta sekian Di bettingan 37.000 ya Dan disini gue itu main di situs retro 777 guys Tujuhnya tiga kali Situs paling gas dan terpercaya di, di jaga Raya ya Wah, anjir di dijaga di Raya enggak tau ya Linknya nanti gue cantum di kolom, kolom komentar Kalian bisa langsung klik linknya ya. Langsung cus ke tkp bareng gue Wanjir, mah, kau tanya pecah dikasih kali lawan gila-gila-gila. Wah, wanjir, awal yang luar biasa ya. Langsung dikasih sensasional 3700 mantap, mantap, mantap. Wah, gila-gila-gila. Ini masih cocok cocol di luar, sudah dikasih pecah yang luar biasa ya. Jam pasenya dong, konekin. Oke, di skate Papa? Sudah gacor 3 juta kita, gila, guys, gila-gila-gila. Oke okay, ini gue langsung ke spin turbo 20, 20 kali ya Eh uh, Buat kalian lagi nonton thank you banget yang uh, thank you banget ya Sudah klik video ini, jangan lupa dibantu like, share sebanyak-banyak, subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif Kenapa? Karena detektif akan selalu olah-olah TKP bareng kalian semua ya Bareng-bareng gacor dengan detektif di, di situs uh, retro 777 Okay. Oh anjay Oke okay, ini pecah terus ya mantap banget nih hari ini nih banyak yang pecah nih tapi perkaliannya yang baru yang tadi yang mantap ya kalau bisa mantap terus nih keperkaliannya jatuh terus ya Ayo mati merahnya dong Oke okay, mantap dikasih juga gelasnya gila gila modus ini baru dapat bonus kita dari kakek ini ya Oke okay, kali tiga deskripsi ya. sayang banget sayang banget oke okay. Birunya dong. Oke, okay, biru dikasih, mantap. cincinnya pecah oke, okay, peternya dong, K. Wah, dikasih kuning lagi, peternya dong, kakek Wah, sial nih. Di, di skip juga sama dia, tapi nggak apa-apa. Gua langsung mau uh, buy spin aja di 3.700 ya. Mudah-mudahan gacor di dalam, guys ya. Tadi gacor keluar hari ini gacor di dalam. Oke, okay. gua semangat banget ini. Panas nih gua ya. Oh ya, apa kabar kalian semua yang lagi nonton? Ya, dimanapun kalian berada, Buat doain semoga kalian tuh baik-baik saja, ya. Jangan lupa jaga kesehatannya juga, guys, karena kesehatan paling penting. Oke, okay, perkaliannya tidak ada yang konek ya, banyak peti tapi tidak ada yang konek Di skip juga. Oke, okay, kali ini konek bahatu merahnya dikasih, kuningnya pecah, birunya masuk. Oke, okay, masuk terus ya. Cincinnya pecah juga, mantap. Kasih lagi dong perkaliannya, mantap, mantap. Petir lagi, mantap. Siap, siap, siap. Saya pasional kali. Wajar, wajar, wajar. Saya Dua koma enam juta. Tadi 3 juta, sekarang 2,6 juta. Gila, gila, gila. Wah, gacor habis ini di dalam ya. Mantap, mantap. Kecen satu lagi. Wajar, pecah gelasnya. Oke, oh, ada Sketchion, ada Escape. Oh, tinggal apa-apa ya? Oke, okay, penggali kita sudah, oke, okay, kali ini connect. Penggali kita sudah 10 kali. Anjir, oke, okay, mantap, mantap, sih, ada dua. Oke, okay, kali ini connect lagi ya? Oh, Sketchionnya dong, satu lagi. Sketchion dong, satu lagi, oh, wow, ada skip Oke okay, konek lagi kita di sini guys. Wah oh, gila gila gila gila panas banget ya, panas banget. Anjur anjur dikasih super di satu juta ya. Gila gila gila menang 5 juta di dalam ya. Gacor tuh di luar gacor di dalam. Gila gila gila. Wah seneng banget nih mantep banget di situ sih. Ya. Tunggu apa lagi, langsung klik linknya, langsung cus ke TKP bareng gua ya Polanya bisa kalian ikuti yang pola di video kali ini atau di video sebelumnya ya Mudah-mudahan kalian gacur bareng di TK. Oke, belum pecah gelasnya dong Mantap, perkaliannya dong ke Perkaliannya dong ke Wah, di skip lagi mah dia, tapi gak apa-apa ya ya ini kakek udah kasih kita banyak kita masih minta lagi ngelonjak banget kita Gajar. ayo dong penutupan nih penutupan nih ayo dong ini spin terakhir penutupan nih udah gak udah profit banget di guys ya gue langsung mau tarik dana habis ini gila gak udah mau foy-foy wah skedul tadi satu lagi oke okay lah ya sudah profit banget gua mau langsung WD Gak mau disodok ya ja, uh, Jangan lupa uh, di -subscribe nya ya Thank you buat semua so uh, Thank you semuanya Sampai jumpa di TKP selanjutnya Arios.